Halo guys, welcome back to bongkar Seperti biasa kita memainkan modal sedekah ya guys ya Ini video Yang kemarin ya guys ya gua mainin yang waktu malam nih Sampai pagi ya guys ya mainin Setelah gue upload kan Bersupload gue mainin Dan disitu ada yang up lagi ya guys ya akunnya ya guys ya Dan sekarang total akun gue Ada 363 ya guys ya Sudah bertambah, sudah bukan 310 Lagi ya guys ya, kita sudah nambah lagi Total akun kita ada 363 ya guys ya lumayan lah, gua target sampai 400 akun ya guys ya 400 akun baru gua stop dulu bikin akun kalau masih kurang 400 akun kita tambah lagi ya guys ya, sampai 500 akun <gulau> oh ya sebelumnya maaf ya guys ya. Uh, ya, ya. Ya, ya ini record ya guys ya, record ya guys ya ini record setelah gua mainin gua baru isi suara ya guys ya karena kalau main sedekah sambil isi suara itu kan belum tentu up terus ya guys ya kadang-kadang ditipu -kadang sama leon mau up tahu taunya tau sendiri kan dia dapetnya tentukan ya guys ya dan game ini hanya hiburan ya guys ya And game ini hanya hiburan kalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf ya guys ya hmm, dan gua ini tidak pernah memperjual chip ya guys ya kalau ada yang mengaku-ngaku atas nama gua maaf ya guys ya tolong di aja ya guys ya soalnya takutnya ada yang tertipu ya guys ya oke kita langsung ya guys ya ke gameplaynya ya guys ya ini kita mainkan di apa ya guys ya wih dapat super win ya guys ya di luar skater nih tanda-tanda bagus ya guys ya kita main santai aja ya guys ya naikin satu tingkat uh, biasanya kan kalau udah ada street bocil pink tuh ada jackpotnya ya guys ya mengantisipasi takutnya ada jackpot jadi kita naikin satu ya guys ya kenapa kan naiknya tinggi langsung masbet nanti yang anda uh, langsung tentukan ya guys ya <gif> biasanya kalau ada street kayak gitu tuh 20 spin ada jackpotnya ya guys ya cuman ini udah 20 spin gak ada coba berarti jackpotnya gak ada ya guys ya Makanya kita mainnya naik satu tingkat dulu aja cok, kecuali kita dapat skater ya guys ya, tetap tiga tingkat ya guys ya, oke kembali ke permainan ya guys ya, skater ya guys ya. lumayan cok. sebenarnya ini kalau naik tadi naik gua ke bed sembilan juga masih bisa ya guys ya, cuman ya apalah ada cok. Ngeri-ngeri sedap cok kalau naik ke uh, batch kesembilan, nah disini spinernya kita stop ya guys ya, naikkan batch seperti dan gue ya guys ya naik tiga tingkat tiga tingkat tiga tingkat ya guys ya aduh sayang sekali ya guys ya kakinya tidak kena oke okay, dua tirai gitu, kena gendang oke okay, kena petasan ya guys ya sama si bocil ijo oke okay. Mantap ya guys ya oh ya guys ya gue hampir lupa di video ini juga ada giveaway nya ya guys ya jangan lupa eh jangan takut jangan risau jangan sedih ya guys ya selalu ada bagi-bagi ya guys ya Buat berapa orang bang, bagi-bagi ya? Tentu ya guys ya, 5 orang saja, cowok <laughs> Nanti gua kasih kata kuncinya ya guys ya Seperti biasa ya guys ya Bagi-baginya ada kata kuncinya guys ya, ya. Kalau nggak ada kata kuncinya, coret ya guys ya Oke, dapat skater ya guys ya Kita pantau dulu guys ya, ya. Mudah-mudahan langsung jadi nih, B13, cowok crot. Wih, tiga tira isinya burik ya guys ya Aduh, wih Kata siapa burik? Cowok. gua gibas, <laughs> Ternyata ada si kabir ya guys ya, kakek biru ya guys ya Dan dapat super wow ya guys ya Kita lihat dulu ya guys ya Chipnya sudah 1B500 Oh ternyata belum ya guys ya Ini gue stop dulu, gue cek Dan akunnya belum top up Tadinya mau gue stop nih Gue ragu, ini gue mikir dulu nih kan Ah tadi kan udah ada yang up ya guys ya Jadi kita hajar max bet aja lah Kan tadi udah ada yang up eh, Maksudnya hari ini tuh udah ada yang, yang up ya guys ya. Dan cukup lumayan ya guys ya. Di up Nah, dapet seketer tekan Lumayan, Cok. Iseng-iseng berhadiah ya guys ya. <laughs> ini kalau tadi akun gue belum ada yang up. Pasti ini gue stop yang tadi guys. Berhubung udah ada yang up. Kita lanjut ya guys ya. Jangan takut, Cok. Kita bermain modal setekah, Walaupun ditentukan. Ya, resiko ya guys ya. Gak apa-apa. Kita nggak rugi, Cok. Yoi yoi nggak rugi yo. Oke okay. Ayolah Leon Masa satu tirai satu tirai Nah nambah lumayan ya guys ya Tapi kalian kalau tadi posisi kalian sudah di Satu B450an kalian disetop atau dilanjut tuh Komen ya guys ya Wih dapet kabir ya guys ya Five can, cok, bet next nih, senggol dong, anjas, keren gak? Anjas, oke okay, dapet dua tirai. Pokoknya total di, di akun gua tuh, yang up tuh empat akun ya guys ya, empat akun itu up ya guys ya. Dan upnya tuh lumayan semua ya guys ya. Upnya lumayan semua ya guys ya, aduh hari ini, keren banget lah. Gua anjas Ini gua udah oprek ya guys ya Ini gua udah oprek Tapi gua coba lab ya guys ya Mudah-mudahan bisa lab lagi ya guys ya Soalnya ini udah gua oprek OBS udah kembali seperti semula ya guys ya Kalau masih lab gua gak tahu juga sih harus diapain nih Visi jauh. Oke dan hasilnya kena set-set-set dapat 4500 ya guys ya sangat mantap, sangat lumayan. Guri-gurinya Forever Is To You Anja. video sebelumnya gua dapat 4500, sekarang 4500, cok Anjas di tabungan ini gua tabungin set. Berarti total di tabungan udah 8 B ya, guys ya. Anjas, teng teng neuneuneun. Anjas Anja. kelas, hmm nah ini jam dan waktunya ya guys ya gua kasih lihat nih Trot. tuh minggu 6 November ya guys ya tapi ini gua isi suaranya sekitar ini udah jam 5 ya guys ya jam 5 pagi ya guys ya gue isi suaranya ya guys ya tanggal 7 November ya guys ya nih dan ini gua ke akun selanjutnya ya guys ya ini main gua main di Golden Arwana ya guys ya kenapa bang? karena ini akun baru ya guys ya akun baru eh bukan akun baru ini masih akun dulu ya guys ya yang udah di top up sama gue kasih silver cuman karena udah login haliannya udah muter-muter gini jadi gue lompatnya ke Arwana ya guys ya kalau sedekahannya masih papan yang kotak-kotak itu gue tetap di vava ya guys ya menurut gue ya guys ya main di golden Arwana enak ya guys ya ada dua akun gua yang di-up ya guys ya di Golden Arwana. Ini satu, yang satu lagi juga ada ya guys ya. Cuman nggak enggak kerekord sama gua, Cok. Ngelek-ngelek, -nge -nge, Cok. Aneh nih. nggak si, tahu jaringan gua, nggak tahu si leon ya guys ya. Oke, dapat scatter ya guys ya di bet 4 ya guys ya. Pokoknya kalau di Golden Arwana ada barbar -bar aja ya, guys ya. Scatter dekatannya ada mulu ya guys ya kalau modal sedekat. Tapi nggak tahu juga ya guys ya. Nggak. Intinya kalau menurut gua ya guys ya, menurut gua pribadi Ya main di Golden Arana bagus sih guys Buat sedekahannya guys ya Ini dapat 29 free spin ya guys ya Lumayan banget cok Nambah Aduh tidak ya guys ya Kurang satu tadi <tuh> Cok ah. Aduh Lumayan guys ya Buat modal-modal awal ya guys ya Kita naikkan ya guys ya Dua tingkat dulu ya guys ya naikkan dua tingkat dulu sabar sabar main sabar dulu yang penting kita ada peningkatan ya guys, setelah dapat skater tuh wajib naik bed ya guys ya waduh nah ini dia, ya guys ya koneksinya ada gak tau jaringan gua yang naik ini atau si Leonnya ya guys ya gue juga kurang paham nih naik naik sorry ya guys ya sorry sorry sorry sorry ngelag -nge -nge, ya guys ya aduh di sini sengaja ya guys ya Gue dewiin lama, gua mainin speedernya <laughs> Jail dikit sama si Leon lah Ay, emang. Nah, bisa ya guys ya Taunya gak bisa, ini videonya, maaf ya guys ya Untuk yang ini, gak ada kepotong-potong soalnya ngelek-ngelek -like -like kayak gini cok Jadi gua potong-potong biar enak aja ya guys ya, uh, kalian lihatnya Sorry ya guys ya, sorry-sorry ngelek -like, cok Ini gua juga kesel nih, sampai Gua pukuh-pukuh meja sih, ya. <laughs> Nge -like gini. Padahal rumah lagi bagus-bagusnya, loh. Malah kayak gini, anjir. Nah, gua close aja lah. Gua masuk lagi, ya, guys, ya. Ini gua tampilan baru, ya, guys, ya. Anjir. Song ide sih gua. Tampilannya gua ubah ya, guys, ya. Jadi biar si gameplay itu nggak kegangguan sama muka gua yang buruk, ya, guys, ya. Jadi gua samping di... Muka gua tuh gua simpen di... Pinggirnya ya guys ya Oke okay. nggak apa-apa kali kayak begini Dan btw gue belum tidur ya guys ya <gülüyor> Gue belum tidur mungkin tadi ntar tidurnya gue pagi ya guys ya Jadi kalau kalian lihat video ini Mungkin gue-nya ada ya guys ya nggak ada di live chat nanti Gue ini gue live-nya live, -nya, live uh, perdana ya guys ya Jadi sebelum diupload tuh Kalian bisa nonton bareng dulu ya guys ya Nah setelah nonton bareng itu gue kasih tau passwordnya Disitulah kalian adu mekanik ya guys ya Siapa cepat yang komen itu yang dapet ya guys ya gue pilih 5 orang tercepat ya guys ya 5 orang tercepat Nanti ada kata kuncinya Kata kuncinya adalah nanti nonton dulu Silahkan kalian komen di live chat ya guys ya Bukannya gue gak bisa baca live chat ya guys ya Soalnya kan ini kan recordan ya guys ya kalau gue udah bangun mungkin gue ikut meramaikan ya guys ya di kolom live chat Cuman kalau untuk nulisnya jangan di live chat ya guys ya Untuk bagi-baginya bukan di live chat ya guys ya Kalian komennya di kolom komentar video ini ya guys ya Video ini upload kalian komen di situ ya guys ya Jangan di live chat ya guys ya Ingat ya guys ya ada kata kuncinya jangan langsung komen ID semoga dapet Bang bukan kayak gitu ya guys ya ada kata kunci ya makanya ditonton dulu ya guys ya sampai habis ya <coughs> bantu like share-share nya juga ya guys ya oke okay, di bed 8 dapat scatter ya guys ya kita lihat isinya cerot trot cerot cerot cerot anjass dapet megacon ya guys ya <coughs> hampir keceplosan mulu gua tadi <coughs> nah lihat guys jaringannya mulai radar rada, rada, nge-lag -like, ya guys ya nanti ada momen yang gua potong ya guys ya sedikit ya guys ya soalnya tuh melek -like, ya guys ya itu gua keluarin dari gamenya terus masuk lagi ya guys ya tapi tetap akun yang sama ya guys ya bukan video yang di gue edit edit begini begitu ya guys ya ini tetap kok nanti di akhir gua tunjukin kok jam dan waktunya ya guys ya tenang tenang tenang sabar kondisikan ya guys ya nah karena nah ini ya guys ya ini namanya ld ya guys ya sebenarnya se setelah ini video ini tuh gua ada yang di up lagi ya guys ya cuman gak gua record kenapa bang gak lu record karena ngelekan ya guys gua bingung coba mau nge-recordnya juga anjir emang ganggu mulu <tuh> pokoknya gua akun akun baru gua yang yang baru gua bikin gua mainnya di arwana ya guys ya gua mainnya di arwana, fokus di arwana kita kejar jackpot arwana tuh kayak bigak gimana ya guys ya tenang tenang tenang gua penasaran soalnya jackpot arwana tuh kayak gimana ya guys ya apakah full kakek Sugiononya yang telah pindah dari si papa ke sini soalnya gua di papa udah susah coja dapet si kakek merah anjir <laughs> Kayaknya si kakaknya pindah ke sini, jadi gua kejar ya guys, ya tenang, tenang, kita kejar kakak kita lah, kemana ya guys ya. Nah, di sini gua 5 li ya guys ya, kenapa bang 5? itu kan karena gua tadi sempat keluar keluar room ya guys ya, gua keluar room, terus gua masuk lagi, gua di 5 aja guys. <tuh> karena gua tahu kalau abis keluar room masuk room itu kadang. Putarannya aneh lagi ya guys ya. Nah. Setelah betnya nya 5, tadi kan bet 5 ya guys ya. Bet 5 itu gua 100 spin setelah habis kita naikkan lagi ya guys ya walaupun tidak dapat scatter ya guys ya. <coughs> di sini bermain dengan feeling ya guys ya. Nah, dan teknik trik ya. Ya, guys, ya cara memancing janda tuh begini ya guys ya. Sabar, tunggu janda semoknya lewat dulu set, sabar, sabar, sabar. Nah, di sini ya guys ya kehebatan gua ya guys ya. Sayangnya pada butamap ya guys ya jandanya ya guys ya Tai malah dapet jabur ya guys ya Apa tuh jabur? Janda burik ya guys ya Dua kali cowok anjir Kampret memang si Leon, Leon. Papa, ya Tapi gapapa lah guys ya lumayan ya guys ya Lumayan daripada Lumanyun anjir <guluh> Kita gaskan lagi ya guys ya Tenang tenang sabar kondisikan Cerot cerot cerot cerot Aduh gua tadi ngomong apa ya lupa guys maklum ya guys ya Faktor, oh ya guys ya nah <laughs> trok kalau dapat diguin ya guys ya Pokoknya total gua hari ini lumayan guys ya di ya guys ya Kalau dihitung-hitung dari semua yang gua tabung itu gua nabung 12B coy hari ini <laughs> Lumayan juga ya Tumain-tumainan ya uh, Jadi gua main Main tuh serasa dapet jackpot ya guys ya padahal gak dapet jackpot ya <laughs> hmm, Makanya kalian harus punya akun tabungan ya guys ya jadi enak coy tapi harus konsisten guys kadang-kadang tangan ini si tangan ini tangan burik ini gatel ya guys ya kalau lihat chip punya chip tuh asalnya ingin cepin terus <laughs> makanya kalau lu pengen jepin udah tinggal tidur aja coba wih dapet scatter ya guys ya di bed berapa bed 12 ya guys ya itu setelah 100 spin habis gua naikin ya guys ya satu tingkat ya guys ya Wih, dapat super wow ya guys ya dari si ke Sugioni. Oke, okay. wih, teng, teng, teng, teng. Oke, mau langsung jadi ya guys ya. Ternyata tidak ya guys ya, tidak semudah itu per gusuk anjas. Gue juga masih belum belum terlalu mengerti ya guys ya, ini skaternya nambah tuh gimana-gimana. Tapi gue udah punya feeling sih, kayaknya kalau mau nambah skater tuh harus berdempetan ya guys ya, kolom 1, kolom 2, harus nempel ya guys ya, tidak bisa kalau kolom 1, kolom 2-nya cuman wheel doang, terus kolom 3 ada ikan lagi nggak bisa ya guys ya kayak gitu. Cuman kalau kolom 1 ada, kolom 2 ada, di bawahnya wheel itu bisa ya guys ya, kalau kan seberangnya wheel, kolom 3 wheel itu bisa ya guys ya. Gua susah juga sih jelasinnya anjir. Butuh gua juga butuh bermain berkali-kali ya guys ya baru ngerti gua main sih tukul warna ini nih. Wish dapat sih ya guys ya. Ini si kakaknya senyum-senyum mulu ya guys ya. Entah dia gay atau apa nih senyum-senyum ke gua taya, taya. Nah, di sini ya guys ya nih jaringannya mulai gini ya guys ya. Gua sampai bingung cok kenapa kayak gini mulut cok. Jadi serasa terganggu ya guys ya main gamenya anjir gue sambil marah-marah sebenarnya ini guys kan takutnya DC cecow gue udah, udah kayak begini anjir posisi kayak gini nih nah, oke okay, speednya tinggal 23 speed ya guys ya Cot! ah sayang sekali kurang satu ya guys ya emang kita <laughs> kerjain mulu ya guys ya sama si Leon ini nih tapi enak ya guys ya menurut gua kalau main di arwana itu enak ya guys ya enggak membosankan kok main di arwana cerah cerah oke spinnya habis gua naikin ya guys ya kita ke max bed langsung cok dari 12 belas langsung max bed anjir kalau di bawah pada cupu ya guys ya kita paksa max bed ya guys sesekali, sesekali, ya sekali sekali guys ya dapet aduh takilah itu ikannya anjir <gakai> gak ada kolom satu ya anjir udah ikannya begitu iru ikannya gak ada di tengahnya cok emang lihat dah gila tuh lihat guys lihat guys Anjas, enam ikan ya guys. enam ya. ikan. Dan lihat isinya guys. Lihat isinya. Apa-apaan nih Leon, cok Enggak ada akhlak ya guys ya. Maxbet. Ikan kuningnya ada 4 tuh. Harusnya kan bagus ya guys ya. Leon, aduh. Ah. Tai gua sama Leon nih. Isi gua kesel anjir. Apa-apaan coba? Di <laughs> mana? Isi ikannya satu. Jadi <gir2> dua, satu, dua, dua, satu Jadi cuman sembilan ya guys ya Emang Leonti mengecewakan ya guys ya gua kira itu bakal gede ya guys ya isinya <gir2> Makanya gua amatin speedernya gue mau ngitung tadinya Anjir, taunya perih mata gua taein <gir2> Serasa dikentutin dajal ya guys ya Anjir Trot Aduh Malaikatnya kamu nama nama lagi Kan dapet dapat ya guys ya. Oke, okay. wis kakeknya lumayan guys ya. Tapi gua <coughs> di sini nggak ngeh guys, nggak ngeh, nge enggak serap Chipnya cok Chipnya ternyata udah langsung 800 ya guys ya. Masbet ngeri juga ya guys ya. Dapat menceratan-menceratan kayak begitu. Walaupun sedikit-sedikit megawin big megawin lumayan ya guys ya. Tuh, dapat lagi si kura-kuranya tuh. Jadi 1B 200. Lumayan, ya guys ya dari Mega Shot, Mega Shot, Mega Shot ya guys ya. Mega win Oke. Shot. Nah, kalau jadi 1.500 ya guys ya, lumayan. gue stop ya guys ya. Seperti biasa guys ya. Tuh, lihat tuh. Senin ya guys ya. E, jam tujuh e, 7 November ya guys ya, jam berapa? Jam 12 lewat dikit ya guys, ya. lewat 7 menit. Nah, di sini gua Kirim dulu ya guys ya, seperti biasa utamakan keberhasilan, kirim ke, ke akun utama ya guys ya Tek, tek, tek, tek, Setelah dikirim kita lanjutkan lagi ya guys ya, lanjutkan lagi main Intinya kalau main tuh utamakan keberhasilan dulu ya guys ya, jangan nafsu ya guys ya Cerok sisanya baru kita mainin lagi guys ya mau tumbang pun nggak apa-apa ya guys ya yang penting kita sudah mengantongi hasil jerif payah kita ya guys ya dalam bermain HDI ya guys ya anjay makanya kalian udah nggak usah beli-beli chip coba buat, buat apa jir ini lihat modal sedekah juga lumayan ya guys ya gua saking keselnya kemarin e, dua hari ya guys ya dua hari ya eh di diapsi, di apsi tapi cuman satu akun doang cowo di satu 1B500 satu 500 gua bagi-bagi buat kalian aja cow, itu gua gak, ke, gak kebagian apa-apa anjr wah pas up sedikit <coughs> makanya kalau up gede gua kebagian ya guys ya buat apa bang? buat gantiin uang top up buat hahaha <laughs> lu, lu kira buat ngirim-ngirim ke kalian gak pakai top up pake coq top up sepura ya bu ya guys ya oke kembali ke permainan ya guys ya trot <laughs> sepertinya akan dihabisi ya guys ya, tapi dilindungi ya guys ya sama si koi koi ini nih, anjay trot anjay enaknya, enaknya main B8 tuh kayak gini ya guys ya, <tuh> tidak terlalu boros chipnya <tuh> dan bisa nyampe dapat scatter ya guys ya, ketemu kenapa ya guys ya, kalau main di arwana tuh betah banget di B8M ini radang, oke oh, pertama ya guys ya tuh pertama ya guys ya kayak begini caranya pertama ya guys ya <laughs> lumayan cok iyalah lumayan daripada lumahannya najir sah sah oke okay. oke okay tenang tenang tenang jadi lagi dia bisa-bisa nih jadi lagi lah berharap sih gue langsung jadi ya guys ya biar bisa gue tabung lagi ya guys ya Ceruk. Ceruk. enak guys ya tuh ini modal sedekah ya guys ya B8 tuh op ya guys ya dan chipnya 1B500 ya guys ya <kuh> karena gue jahat ya guys ya ini ah, jamnya tanggalnya ya guys ya masih lewat 11 co Baru main berapa menit gue udah, udah di up lagi cepet ya guys ya ini gue tabungin lagi ya guys ya gue tabungin lagi dan sisanya 491 M ya guys ya dan seperti biasa kita lanjut lagi ya guys ya mati tanam tapi karena ngelag guys ya gue putusin ini gue potong aja ya guys ya videonya guys ya soalnya ngelag guys bener guys ya ini ngelek ya, ya dan ini hasilnya tumbang-tumbang-tumbang ya guys ya eee, tumbang kok tumbang hasilnya gua kasih tahu aja ya guys ya daripada kalian lihat yang muter-muter ga jelas ya guys ya oke cukup sekian dari saya eh hampir lupa untuk kata kuncinya ya guys ya eee, kata kuncinya apa nih kata kuncinya apa ya bentar-bentar pikir bentar. dulu oke untuk kata kuncinya eee, pagar <tuh> pagar empat akun up kata kunci ya guys ya kata kunci ya pagar empat akun up ID kalian nama ID kalian itu yang gua kirim ya guys ya kalau bisa pakai kata-kata semangat ya guys ya tapi nggak akan pakai sih pasti kalian kan buru-buru ya guys ya. siapa cepat ya guys ya sekarang mungkin lagi ketik nih soalnya gue primer ya guys ini videonya jadi apa namanya jadi kalian tuh Gak bisa ini ya guys, gak bisa skip-skip Gak bisa cepet-cepetan Jadi misalnya yang nontonnya 10 orang nih Ini yang, yang nonton 10 atau lebih lah Jadi mereka tuh Ini ya guys ya, aduh mekanik ya guys ya Serunya disitu ya guys ya Oke ya guys ya Kata kuncinya itu ya guys ya Kata kuncinya guys ya 4 akun up ya guys ya 4 akun up ID kalian nama ID kalian ya guys ya seperti itu oke okay, ya guys ya uh, saya selaku host pamit undur diri jangan lupa like comment and share ya guys ya uh, allah gua nanti live lagi ya guys ya kita coba ya guys ya mudah-mudahan lancar see you next video bye I love you everybody thank you thank you thank you thank you semuanya thank you maaf kalau ada kata-kata yang salah ya atau tidak sopan